Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya sedikit ingin berbagi info juga berbagi tutorial Cara menyalakan, tipe, menyalakan TV Cara menonton TV TV smart ini saya uh, Ada TV smart ini <tuh> Ataupun bisa dibilang TV android tanpa menggunakan antena, lor. Tanpa menggunakan antena, sebab di sini kan sudah ada TV, sudah didukung dengan TV digital. Jadi sebetulnya bisa membuat uh, bisa memakai antena dan juga tidak pakai antena juga bisa untuk menonton TV. Siaran TV nasional maupun TV sport maupun dan lain sebagainya Ini betul Tidak ada sama sekali Sebab kemarin saya lupa untuk Memasang paralon oh, Untuk kabel antenanya Jadi terpaksa saya tidak memakai Antena saya cuma cop ini aja Kita coba untuk melihat TV Tanpa menggunakan antena Oke, okay, let's go Kita coba Oke, okay, dulur Yang pertama Langkah yang pertama Yaitu kita sudah tancapkan Jack Strom Jack AC-nya Dan ini remote Ini remotnya Kita coba untuk Menyalakan TV Menyalakan TV atau menonton siaran TV nasional Tanpa kita memakai Antena Kita hanya menggunakan Wifi Sebab TV ini sudah support Wifi bisa buat Youtube maupun TV Online jadi kita memanfaatkan TV online Oke let's go kita coba Pertama Kita nyalakan TV nya Lur Nah itu sudah nyala Setelah itu kita tombol menu, tombol menu di sini. Ini menu lor. Kita tekan menu. Nah, menu. Nah, di kaca TV sudah terlihat tampilan menu seperti YouTube dan lain sebagainya lor. Banyak sekali. Kita pilih yang video. Kita zoom sebentar, zoom dulu Nah itu terlihat Video Kita oke okay. Nah kita tunggu dulu Nah itu sudah Sudah kita ke menu video Setelah itu kita Arahkan ke atas Ke atas Nah itu terlihat home kan, Pastu kita geser ke kanan lur. Ke kanan kita klik yang live. Ini namanya spot ini kita klik live. Kita live, pas itu di oke. Okay. Terus kita turun ke bawah. Nah, ini sudah ada TV nasional banyak. Ini TV nasional banyak kita bisa memilih apa saja yang kita inginkan di sini yang dari sebelah sini ada SCTV Indosiar campaign TV 5 band One premium legu Lego TV Tran datran TV ada Trant 7 antv TV One ini NBA ini TV Sport Metro TV Kompas TV Aj, wajah tv mochi ini biasa yang suka dengan uh, bola oh pola tv spot terus kita, pertama kita coba dari awal aja sctp lir. kalau mau sctp kita oke okay. kita tunggu sebentar kita tunggu dia masih loading Ini, ini adalah SCTV kita buka pelumu. Ini SCTV real, ini SCTV jika ada yang pakai antena siarannya sama. Nah ini, bukan siaran ulang, ini siaran langsung live. Oke, kita coba TV lainnya, lur. TV lainnya masih banyak lagi. Ini, kita coba Moji TV, TV spot. Kita klik, tunggu sebentar, dia masih loading. Ah, ini Moji TV Ini Moji TV loh. Ini Moji TV Oke kita kembali Kalau mau lihat Ataupun mencari Channel lainnya Kita pilih ini Siaran pilihan Siapa pilihan kita klik Oke okay. setelah itu ini sudah ada ini TV nasional TV nasional seperti JTP Nusantara TV nah, ini TVRI ini ini TV nasional satu nasional dua TV olahraga TV hiburan TV hiburan dua, TV berita Ini masih banyak lagi TV radio Tergantung pilihan Anda Jadi eh, Kalau TV-nya sudah support TV Smart TV Kita nggak usah Susah-susah eh, pakai antena Cukup pakai WiFi. Maknanya kita harus WiFi kita memang harus ada. Jadi meskipun nggak nggak ada antenanya kita bisa melihat TV, siaran TV mana yang kita mau mau. Ini sudah kita terhubung ke nah ini moji film sinetron. Oke. Terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Jika lo bermanfaat bisa di share Dan lupa like dan subscribe nya Biar channel saya bisa berkembang Oke selamat menonton TV tanpa antena Seumur hidup Hanya menggunakan wifi Oke terima kasih Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh